Halo guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi yang Pastinya kali ini gue mau bikin game Gue mau bikin game, gue mau bikin konten main game maksud gue So langsung aja kita meluncur ke game ya, game apaan? Game kali ini adalah tentang nostalgia ya Gue bakalan main-main game PS di mana Waktu gue kecil gue mainin itu So langsung aja, tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, di komen, dan di subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar channel gue berkembang dan teman-teman kalian tahu langsung aja kita main gamenya nya. Oke, okay. ada yang tahu ini game apa? gua nggak tahu deh kalian pernah main game ini generasi generasi sekarang atau enggak. Tapi ini tuh dulu di generasi gua lumayan. Game yang paling seru ya gua mainin. nggak tahu kenapa seru banget game ini. Ada balapan, ada petualangan, kalau nggak salah. CTR sama Crash Bandicoot Dan ini seru parah cuy, asli. Enggak tahu dulu gua mainin ini seru banget. Oke, kita mulai. N Sanity Beach, B H. Nah, jadi kita tuh tugasnya selesin game sama kumpulin Woi, dapat nyawa, cuy. Ah, kumpulin mangga itu tuh. Tadi kenapa gua hancurin ya? Gua udah lupa nih gamenya anjir. Nah, ini kalau ada kayak gini, kayak gini kita harus ngelewatin nih. Bisa nggak? Oh, bisa jadi senjatanya gitu ya, muter deh. Nah, ini tuh kayak armor. <tun> Sudah, dah. gue udah lama banget gak mainin ini asli, asli, asli, asli. Gue sampai kagok mainin kayak ginian lagi. Seru banget, ya! nostalgia, ya. Oh, udah ga berubah, gak nih? Oh, enggak, tetap Oh, topengnya yang berubah, ya. Gue lupa, loh. Main ini udah, dan game itu lumayan dari mudah, sulit, sulit banget gitu, Kak. Jadi, gak gak, gak, gak ngebosenin gitu loh. Game seru dah. Coba deh kalian yang belum bermainin mainin seru para anjir ini game. Ini gue mulai dari Stack pertama ya dari level pertama. Jadi banyak gitu levelnya. Dan kalau nggak salah ada lanjutannya deh. Harus bandingkan satu, harus bandingkan dua, gitu-gitu deh. Gue udah lupa juga sih. Cek. Uh berubah cuy jadi tekbal nih Ayo mana lagi cuy? Oh tekbal gue coy Gokil Oh gak keliatan Selainnya game seru Musiknya juga asik anjir Ada dua jalur Kita lupa mana nih Gue udah lupa banget dah Kita sini aja deh Kanan deh Siapa tahu jalan ini menuju menuju yang susah ini anjir, bu. Gue <guluh> masih inget anjing ternyata gue pikir gue udah lupa. Woi, oh Anjay. menang cuy, menang kacau. Ya ini masih level-level cemen lah ya sini baru Dan setiap setiap stage itu ada rajanya ya Jadi nanti Berjalan level Nah ini kan nih Level pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan Nah nanti di sembilan itu tuh biasanya ada rajanya tuh Kita ke level 2 tadi ya oke lanjut seru banget asli jungle roll boh take gua tenang cuy bom, bom kayak gitu mah gak kena ah lu lagi Was -was. tapi jadinya kita kotak eh nggak bisa dinin ya langsung pecah ya salah cuy jadi tinggal satu dah nah, ini ada lagi selau hurupegah <murang> hurupegah gua nggak tahu dia ngomong apa ndak hurupegah Ini lumayan lumayan nih, udah mulai lumayan nih. Cek, dapat nyawa lagi. nggak oh. mati masih ada topengnya? Hmm. Hilang topeng gua dah, brengsek. Wah ini gimana cara ngambilnya nih? <im apartisi> Mati tapi dapat nyawa gimana tuh anjir? Gul gak kira kira hewan apa ya? Kayaknya sih rubah atau apa ya? udahlah nggak usah diambil lah. Pada mati lagi kan. Musuhnya tanaman hidup anjing. Dapat lagi nyawa tetap 9 selalu. Jago gua main game mah. Cek Nanti deng, kau deng deng, deng deng Deng Musiknya asik banget, ya wais Weiss Cuk Masa Kan gigi lu tajam gigit dong Masa sama hewan kayak gitu Kalah Brengsui banget bahaya tuh hewan itu tuh mati kau, hmm, mati kau, oke, okay. jus menang lah, gila, menang gue, map, huh. gue masih iket, seru cuy. nostalgia dulu gue main ini tuh bisa sampai dari pulang sekolah sampai maghrib sampai diomelin Kacau Saking serunya dulu gua main ginian tuh Nggak tau di kepala gua kayak seru banget Mungkin karena masih kecil juga kali ya Nah ini kayaknya steknya susah nih Tuh kan Wah sulit nih Bisa tapi selalu jago gua Ah brengsek Hehehe Abrengsek gak dapet-dapet anjing goblok Hai Hai dong Ih Gregetan anjing Ih Ih goblok dah Oke okay. oh. Ih Anjing yang ketiga Sulit cu Ih Gregetan anjing Gergetan cu Woi goblok <laughs> Katanya jago anjing Gak bisa-bisa babi Untung gak ada waktunya ya Kalau ada waktunya gue kalah dah Ini mah Ih babi Oh Oke okay, akhirnya cuy Brengsek Nggak dapet gua udah oh, dapet Nah kalau ini tuh nggak bisa diin Harus diginiin dulu Baru bisa Teng Nggak bisa langsung dimuter-muterin dia Hmm hati kau Rengshui Lah Mati dong gua kalau ketiban itu gimana sih? Oh. Waduh, kan benar matilah. Terus gimana itu? Dari awal lagi ya anjing dah. Pepe kuda. Goblok oh, anjing. Sudah diulang lagi sih bukan dari atas ini sulit lu naiknya lo bajingan bajingan. Anjing Hampir tuh bisa tuh Anjing ini Dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi ya Babi lah Nah gitu dong Bajingan Wah gak dapet gue topengnya Gimana tadi dapat dah Ah, mati lagi topengnya. Itu gimana lewatnya ya? Oke, jadi segini aja kali ya. Sampai ketemu di video selanjutnya aja ya. Oke, so segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu tungguin part-part selanjutnya oke okay. langsung aja kita kita gua cabut